Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Guys, Syamujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah kesan daripada teman-teman sekalian. Ada dua part ya teman-teman sekalian. Kita kongsi Al Mauna Japan Nah, saya kurang paham ini ya kan. Cerita sebenar Al Mauna ya, ketua komando Dedah Rahasia. Nah disini guys dari Jabatan Penerangan Malaysia Oke okay, langsung saja saya penasaran sekali dengan cerita ini Ya kan? Karena saya belum pernah mendengar Dan nah, mungkin ini berkenaan dengan tentara di Malaysia Seperti itu Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Pada berjuang nih dia kata orang atas suruh Orang atas tuh siapa dia? Wali-wali dia kata Wali-wali tuh yang mana satu Dan ini ada kalak yang seolah-olah macam kerasukan. Nak supaya ah. Dr. Mahathir letak jawatan Malaysia ini ditakbirkan ikut pemerintahan Islam Alright. Ini berkenaan Nama apa saya, ini saya Abdul Razak bin Muhammad Yusuf merupakan komander okay. pada unit 69 komando Pada Julai 2 bulan Mereka yang menggelarkan diri mereka sebagai Al-Ma'unah ni Telah masuk ke kem Ashkawatania Di Kolarui dan 304 di Greek Mereka telah mencuri lebih daripada 114 laras senjata M16 GPMG Beribu-ribu amunisi Mereka berkumpul di satu ini. tempat bukit Jenalik Di sebuah Oh pemberontak ini mesti guys ladang durian sebenarnya masa saya berbincang dengan ketua mahkamah itu mereka menyatakan mereka ni satu kumpulan pejuang yang nak supaya negara kita ni Malaysia ni dilaksanakan undang-undang Islam itulah tujuannya. Jadi ketua Okey Agar supaya Undang-undang Islam istilahnya diterapkan Di Malaysia Oleh. Oleh Amin Dia bekas Anggota Ashkawataniah juga Saya bersama dengan 18 orang Anggota yang lain Kami hmm. diarahkan Untuk menembak Share gas ke kawasan musuh Supaya pihak senter Akan masuk Untuk neutralize Kumpulan Al-Ma'unah tu Tetapi Setelah kita merapati Kawasan tu Dan kita lihat Tempat itu. tak sesuai Untuk ditembak Sebab dia berada hmm. di lemah. Kalau asap ni Selalu dia naik-naik ke atas Kalau kita tembak Kita yang duduk di atas Yang teruk Sebelum kita assault Jadi kita bincang tu saya suruh salah seorang daripada anggota saya untuk untuk buka set kita dapat maklumat ada dua orang anggota Al-Maunah ni dah keluar lari meninggalkan pasukan dia dan ditangkap dan menurut laporan mengatakan yang ramai lagi yang nak menyerah diri macam dia orang tu daripada laporan itu menguatkan saya untuk masuk ke kawasan tu kalau boleh kita neutralize dengan cara yang baik cara yang aman kan okay. sebab apa-apa kejadian krisis ni, kita akan cuba uh, selesaikan dengan cara yang aman dulu dan ISIS. serangan yang membunuh ini merupakan final option dan ini yang kita Cuba okay. buat. Sebab tu ada kumpulan perunding dan terjadinya krisis kita akan cuba berunding dulu and once beyond repair punya situation masa Eh saya enggak enggak faham ya guys Maaf kalau salah ya. Sudah tidak di yang disebutkan istilahnya ini pemberontak ataupun apa gitu kan. Tapi namanya adalah Al Maunah Kan yang gitu. terakhir kita buat. Kalau tidak kita akan cuba neutralize dengan cara perundingan dan ini yang saya buat ikut ni dan saya memerapatilah betul-betul rapat hinggalah saya dah sampai ke satu batu tu. Yang batu tu berada lebih kurang daripada sungai tempat water point anggota Al Maunah ni gunakan. Kalau seorang ada anggota Al Maunah ni turun dan satu dia ambil semayam. Masa dia turun ambil semayam tu saya tengah mengikut tip gerakan dia tu dengan membedikkan senjata bila tengok-tengok dia tengah habis semayam tu oh. kita rasa hati dia nak semayam tu aku tak semayam lagi ni jadi kita kata dalam hati tu menyerah layu menyerah layu kita tak tahu sama ada intuition dia kita bercakap dengan hati ni dia dengar perkataan menyerah layu tu daripada hati ataupun terpacul daripada mulut kita kita pun. tak tahu mana satu kan kita dengan doa kan dia balik dia melanggut ke atas memang dia tengok saya tengah apa membedik senjata ke kepala dia dia pun buat nyanyian jangan tembak teman teman berjahidin okay. itu kita Je. tu saya jawablah takkan teman nak tembak kan dia pun kata teman nak menyerah tapi bagi teman mandi dulu jadi dia kata dia nak menyerah tapi bagi dia yang dulu macam mana dengan yang lain Seben sebenarnya sebenarnya bekas anggota polis juga dengan 69 ni tapi sebab oh. dia terlibat dengan uh, arkam dia diberi kata dua lah sama ada nak nak duduk dalam 69 ataupun kekal dengan arkam dia pilih untuk kekal dengan arkam dan berhenti pada polis lah jadi kita tolong kosongkan senjata tu keluarkan magazin dan kosongkan senjata untuk dia dan nak, nak letak senjata tu di tempatnya. ni tanya siapa dia ketua ni Tak supaya Zaid ni tunjukkan saya kenalkan saya dengan Amin jadi bila saya sampai kepada Amin dan saya pun bagi salam lah saya terus ni lah ini Amin kan yang keluar daripada majalah seni bela diri apa semua tu sebenarnya itu adalah ice breaking saya dengan Amin kita tahu yang dia silat kita beritahu kita orang silat dan kita tanya dia kenapa buat macam ni dalam silat dia tak kata salah tumbuk kalau kita kalah dia tak kata kita salah tenang sebab kita kalah dia kata kita salah langkah dan kalau tengok baca bukulah tentang ni bila dia tersalah langkah dia kecundang langkah yang dia ambil ni ha. salah saya kata kenapa berbetulkan langkah Ni. Jadi mungkin pada pengenalan yang saya tunjukkan pada dia tu dia macam noklah. Jadi saya tanya dia lah apa tujuan perjuangan dia ni. Dia kata yang pertama nak supaya Dr Mahathir letak jawatan. Yang keduanya Malaysia ni ditadbirkan ikut pemerintahan Islam. Saya katakan pada dia kalau Mahathir letak jawatan, dilaksanakan pemerintahan Islam, siapa yang nak jadi pemerintah saja. Dia kata kita cari lah ulama-ulama yang boleh jadi pemerintah kan. Kita kata dengan keadaan yang begini takkan dia dia pula jadi pemerintah saja kata. -kata apa yang dia buat ni tak menggambarkan kuatan diri dia lah untuk ah. nak jadi pemerintah. Yang pertama dia menggunakan kekerasan dalam kejadian ni ramai yang terbunuh. Bila dia dia kata nak nak melaksanakan Islam, saya kena test dia pengetahuan dia tentang Islam juga. Dia pun kata katakanlah, tahu tak dalam dalam Islam ni kita disuruh menyeru orang dengan cara yang baik. Udawwila sabil lirabika hikmah wal hasanah. Tegurlah jalan Tuhan kamu dengan cara hikmah, contoh teladan yang baik. Tahu tak apa dia hikmah? Saya tanya dia kan. Dalam hikmah ni dia ada maslahat, musalahat, dia ada istihsan. Dia pun banyak pusing cakap dia distract kita dengan ni lah Baju ayat bagi Pak Syekh ni Dia panggil dia ustaz Dan dia panggil saya uh, Pak Syekh Kita nak tengok dia punya ni Baru saya tahu yang Dia ni tak tak over dalam dalam agama Ni lah okay. banyak kataan ayat-ayat Quran Sebagainya Tapi dia sambung Tak dapat sambung Kita tanya dia tentang Nasah, mansuh Ayat Quran Apa semua tu Dia kurang memahami lah Jadi bila kita dah dapat Yang dia tak over oh, pandai tentang agama Jadi kita banyak mengasah dia Tentang pengetahuan daripada agama lah Dan bersama-sama dia ada 2-3 orang Yang memang ada pendidikan agama lah dan orang tu pula ah. Duduk di belakang saya ya, seolah-olah nakkan protection saya daripada Amin tu saya tanya dia kenapa dia berjuang ni dia kata orang atas suruh orang atas tu siapa dia wali-wali dia kata wali-wali tu yang mana satu wali ni ada banyak ada budala raus kutub nukabak nujaba, nukabak budala jini-jini wali-wali tu ini ketua komandonya bukan kaleng-kaleng guys asli. Ada banyak sebenarnya. Jadi yang mana satu kita tanya? Kalau kita tak kenal wali-wali, silap-silap kita, yang suruh kita, kita kata wali. Sebenarnya jin cerita ni please. Saya sebenarnya Amin tu, bila saya, saya tengok dia sebenarnya, ada beberapa ketika yang dia ni, bila saya tengok dia, dia ni bukan sedar sangatlah. Dia ni ada kalah ni yang seolah-olah macam kerasukan nah, Bila kita oh. tengok mata dia, dia mata dia seolah-olah lari-lari tak mau memandang nak lawan mata kita. Itu tanda-tanda ni lah. Bila kita rupiahkan orang, kalau kita tengok orang tu sedar ke tak sedar, gangguan tu dah keluar betul-betul, kita selalunya kita akan tatap mata dia dan lawan mata dia hmm, kalau so, dia lawan mata kita, mata bertentangan tu, tanda dia dah betul-betul sedar tapi kalau dia lari-lari mata dia begitu ha, tanda dia masih dalam keadaan gangguan lah. itu yang Yaps. berlaku pada Amin masa segera dengan dia tu Okay. Memang saya tanya Amin Betul ke nak menjarah diri Yang dia kata macam anak-anak lawan Mak sendiri tak meresui perjuangan kita Mak Amin ni datang Merayu Amin Saya katakan Ish, Takkan aku nak tembak seorang anak Di depan mak dia Takkan aku nak bunuh seorang suami Di depan isteri dia Okay bila kita dah tahu dia ada gangguan gitu kan kita pun dah gunakan nilah yang sunah-sunah ni -sunah. bismillahillazi la yadur auzubikalimati la ta'min syarim tu biasalah itu amalan kita yasin ayat 9 itu. itulah kita gunakan untuk kuatkan semangat kita untuk bersama-sama dengan kumpulan ni kan bila kita dah tahu dia dah dalam keadaan keresukan gitu kan kita pun baca innahu min sulaiman ana semuanya surat ini daripada sulaiman dan dengan nama Allah pengasih lagi penyayang Allah ta'ala naklah kamu datang pada waktu ni muslimin janganlah kamu menyombong pada aku janganlah pada aku dengan menyerah ibaratkan kepala senjata satu kepala dia lah datanglah kamu dengan muslimin muslimin ni dia keseleteret dekat ujung kasut dia selitkan kepala senjata tu pada kasut tu ha jadi tunduklah lepas tu macam amin tu dah tak banyak cakap dah dengan saya cuma kawan-kawan oh. dia yang yang lain-lain banyak muwit-muwit dia katanya tertarik dengan dia berarti ini pengajarannya istilahnya bekerja sama dengan jin seperti itu ya okay? guys kalau istilahnya mendengarkan kisah Ataupun cerita daripada ketua komando ini, ya kan? Bahwasannya si Amin ini, ya ada gangguan gangguan makhluk halus di dalam dirinya yeah, sebab dia itu. selalu ceritakan tentang rakyat-rakyat di negara-negara yang tertindas dan senjata-senjata yang diambil ini kemungkinannya oh. katanya nak dihantar ke negara-negara Islam yang tertindas uh, pada mulanya saya uh, naik cakap dengan Amin dan setelah beberapa perbincangan memang saya tanya Amin betul kan nak menjarah diri yang dia kata macam mana nak lawan semua sendiri tak merestui perjuangan kita ha, itu kata dia hmm. menunjukkan rayuan yang dibuat oleh pihak CMT krisis management team memang berjaya itu sebabnya katanya orang yang menyerah diri pada awal pagi tu yang ditangkap tu kata ramai lagi nak menyerah diri uh, rayuan yang ni buat oleh keluarga-keluarga ni menyebabkan diorang patah semangat perjuangan dia Amin sendiri pun Allah. kata begitu tapi uh, bila dia dah kata nak menyerah diri saya pun minta supaya dipasang alat perhubungan dan saya pun bagi tahu semua call sign kumpulan x-ray nak berdamai dan masuk cara aman dia tak, tak kata menyerah diri sebab dia akan merendahkan dia kita kata berdamai tu dia orang rasa lebih selesa daripada dari kata itu gong gong gong dengan. dan kenderaan tentera ni bila dia besar bukit tu kecil je sebenarnya dalam empat kan ah. rasa bergegar bukit jenali tu dan kumpulan Al-Ma'unah ni yang dah mana letak senjata pun seolah-olah macam nak ambil balik senjata masa tu saya ada berseorangan masa tu Saya eh jangan jangan lawan jangan lawan kan bila kumpulan tentera masuk ni lah masuk caraman masuk caraman dia orang, dia orang dah berdamai ha? dalam masa yang semua kita duk leraikan jangan, jangan lawan jangan lawan ni eh? tengok sebelah sini yang ni dia orang dengan dengan cara yang ni kan bila dia masuk Masuk sebelah sini, sebelah sini tengok nanti takut yang sebelah ni pula lawan Kita pergi belak pulah sini, jangan lawan yang lawan tu. Saya, eh, saya pun pergi pada Tuan Adi Tuan, they all have surrendered kan? That is dia leader But careful, ha. he is mentally unstable Jadi masa tu saya menulis pada dia, dia Dia memang ni, dia pegang senjata dia Ada launcher kat bawah ni Jadi dia macam tu Dan kita, kita tengok mata dia pun kita tahu dia dalam keadaan trans Kebetulan Inspektor Akmal datang tuan-tuan Penisiu, arahkan tuan keluar pada kawasan ni Memang dulu pun dia dah arahkan keluar Tapi kita, kita dah ni kan kalau terlampau ramai main ikut spoiler soup kan jadi saya pun ambil putusan untuk keluar bila keluar tu tiba-tiba terdengar bunyi letupan tembakan tapi dia orang ramai dah ramai kan. satu APC ada 12 orang dah lebih pada ni saya anggota saya ambil cover kita masih dekat satu medik medik kan. saya suruh orang saya down dan suruh orang saya buka set perlu kebantuan dan orang kata tak perlu jadi saya teruskan perjalanan saya lah sebenarnya apa yang saya laksanakan ni sebenarnya mengikut SOP yang dibuat oleh kerajaan sebenarnya dan Aa. satu memang saya disuruh untuk berundur tapi Ikut memang taktik kita ni Once kita dah gain ground Kita tak boleh lose ground Once kita dah ada contact Kalau kita ke belakang pula Nanti siapa nak contact balik Once kita dah dapat ground Kenapa kita nak lose ground Kita kena maintain Dan menang ground tu Maintain Remain Untuk menang ground lagi Dan lagi Dan lagi Jangan merasa pandai Tapi hendaklah pandai merasa Itu mursi saya selalu langgan hmm. Kalau kita nak orang buat baik Ha ni guys Jangan merasa pandai Tetapi hendaklah pandai merasa Ah, tak pindah pandai merasa. Itu mursid saya selalu ulangkan Kalau kita nak orang buat baik dengan kita, kita kena buat baik dengan orang. Bila Betul. mak Amin ini datang merayu Amin supaya keluar daripada kawasan tu, saya katakan, "Eh, takkan aku nak tembak seorang anak di depan mak dia." Lepas tu isteri pada salah seorang pada anggota Mak Munah ni pula merayu, "Tuh so, keluar apa semua. Eh, takkan aku nak bunuh seorang suami ni depan isteri dia." Dan aku pun ada benda-benda ni. Nak itu kata Rabita ni, maksudnya kadang-kadang kita ni benda-benda yang kita sayang datang balik pada diri kita dan kita berjuang orang yang kita sayang kan, selalu saya katakan perjuangan saya ni not because of those we hate in front of us kan tapi because of those we love behind us bukan wow. kerana orang yang kita benci depan kita tapi orang yang sayang di belakang kita kita nak bela itu perjuangan kita kami ni anggota keselamatan ni, kita dibayar gaji untuk berkorban kita tak tak risau tentang diri kita apa yang kita risaukan orang-orang yang kita dibayar gaji depa ni terancam ke nyawa depa akan yang tak selamat dan sebagainya kan, kita sebagai polis memang kita berkorban kita dibayar gaji untuk berkorban penjawat awam itu tugas kita untuk mempertahankan negara untuk mempertahan rakyat Itu tugas kita Dan apa yang kita risaukan Ialah orang yang kita Biarlah kita yang berkorban. Sebab bagi kita menang Menang tu Bukan sahaja setakat ni Syahid pun menang Syarat kita kena ikhlas Menang bukan oh, Kita dah berjaya kalahkan musuh Itu kita menang Bukan itu Syahid pun menang juga Yang penting Niat kita ikhlas Kita buat tu Kerana Allah Betul Wow Uh. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kisah sebenar daripada Alma Una dan persatu paduannya sudah sudah kita tonton dan pertiganya saya cari belum ada guys jadi ya mungkin nanti selanjutnya kita akan membahas lagi daripada Kongsi Alma Una ini guys kisah sebenar daripada Alma Una ternyata seperti itu ya mungkin hal-hal yang terjadi kepada orang-orang yang demikian itu juga bisa jadi karena kelainan kelainan itu maksudnya adalah kayak kesurupan ya kan karena dia mengamalkan amalan-amalan yang bertentangan dengan agama islam seperti itu jadi intinya kalau kita istilahnya faham dengan agama ya kan masuk ke dalam agama islam lalu kita mempelajari semuanya sudah ada senjata-senjata doa yang mana bisa melumpuhkan hal-hal yang demikian seperti itu sebagaimana yang dikatakan oleh komando tadi Polis tadi ya guys ya Masya Allah ini bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng Karena Masya Allah ya Ketika dia Melihat seseorang dan ada sesuatu Hal yang berbeda dari tatapan matanya di situ bisa menandakan bahwasanya orang tersebut kelainan Ataupun bisa dikatakan dirasuk Seperti itu guys ada jin di dalamnya Yang menguasai tubuhnya seperti itu Wallahualam bisawab semoga bermanfaat Ya kongsian kali ini terima kasih Buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini Sampai selesai dan saya baru tahu guys Ada kisah seperti ini Di Malaysia semoga bermanfaat Dan saya meminu untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wa hi wa